Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Channel ini akan mengabarkan informasi dan kabar terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 ada sebuah kabar terbaru dari kak Rika Rafika persahabat yang perhatikan di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto atau video nih persahabat ya ini momen ketika acara tujuh bulanan ternyata persahabat ya idola kesayangan kita nyinden lagu Sunda aduh masya Allah suaranya. Tentunya sangat the best banget, luar biasa. Mudah-mudahan idola kita selalu banyak dukungan, selalu banyak doa dan support dari orang-orang yang tulus. Mencintai Lesti maupun Kak Rizky bilang Perhatikan juga di ujian video ini persahabat, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rika. Tara ini dia, kolaps dadah kalm kita dan benar-benar naluri penyanyi mah ada musik ada mic langsung embat <tuh> dalingding asih nukuring baby L pasti jadi anak yang hebat ini bundanya juga walau lagi hamil besar suaranya masya Allah bedas di alasi yang selamat menikmati jadi bunda speedy recovery baby N Bundanya ya, sehat-sehat, sehat biar cepat bisa nyanyi lagi Hatur Nuhut, no Kangga Sadayana, Keluarga Besar, Leslar, fight dan Hitmat tapi Hangat Alhamdulillah, Iringan Kacapi Suling, wow Intenduangga.ofisial, Masya Allah banget ya Walaupun di LZ kejoro ini sedang hamil besar Ketika momen tujuh bulanan untuk suaranya sangat the best banget Persahabat yang ini yang disampaikan oleh Kak Rika langsung Alhamdulillah mudah-mudahan dedek selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan perlindungan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Ya Rabbal Alamin Hingga banyak komentar, tanggapan, dan respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Tias Diawati Mengatakan di kolom komentar ATT menihalimpuh Masya Allah Luar biasa banget ya Tentunya respon yang sangat positif dari fans sejati Mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid Dan tentunya tetap mensupport, mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita ada juga komentar lain dari akun Kina Aldina mengatakan, masya Allah, sehat bahagia selalu untuk Terika dan Bunda Lesti Wow, lagu favorit nih katanya tuh masya Allah banget ya, jadi Lesti nyinden Dan ada juga komentar dari akun Rere Febrina. Masya Allah Teteh, lagu favorit -tete aku diudwetin bareng Love you semua Masya Allah banget ya, mudah-mudahan Idola kita tetap berkarya Dan tentu karya-karyanya selalu banyak diminati oleh banyak orang Dan tentu kita selalu menjadi garda terdepan ke kabar selanjutnya perhatikan juga persahabat ada sebuah unggian spesial dari kakak Rizky Bilar sebelumnya kakak mengunggah sebuah postingan foto guling baby L dan mengucapkan pagi anak papa dan berikutnya memposting guling dan tentunya hanya badan baby L saja yang diposting persahabat, dan ada sebuah kalimat sesuai requestan geseran dikit katanya tuh wow, digeser dikit tidak kelihatan mukanya persahabat ya Dan kita lihat juga Ada sebuah Tentunya postingan kembali Yang diunggah kakak Bilar Ini mengunggah Atasnya BBL persahabat ya Dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Aku mah nurut ama aja Ama followers aku Minta spill bagian atas Aku kasih bagian atas Katanya tuh Bagi-bagi ini -bagi, persahabat ya Bapak-bapak sudah menguji kesabaran para fans warga Konoha. Tahu, Tahu aja persahabat, ya rakyat warga Konoha pada penasaran setengah mampu semakin dibuat penasaran dah benar-benar nih bapak-bapak kata Lesler Lotix Persahabat ya sabar nih. <tahu> Mudah-mudahan saja tentunya ada kejutan dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Pastinya persahabat, ya kita merasa bahagia walaupun dikasih bantal gulingnya saja. Mudah-mudahan baby L ddlti cepat diberikan kesehatan dan terutama ddlti persepati yang mudah-mudahan cepat pulih dan bisa tentunya pulang ke rumah amin dan di postingan ini juga banyak tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun mamari hanutomo mengatakan di kolom komentar Udah pindah haluan gua sekarang sama BBL Dadah buat emak bapaknya gini amat Apeg guling gua lihat guling doang katanya tuh <guling> Memang luar biasa banget persahabat ya Dikasih gulingnya aja kita udah merasa bahagia banget Apalagi tentunya dikasih foto-foto BBL Pastinya cingkrak-cingkrak semua nih para mama leslar Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya Ini tentunya persahabat ya ada sebuah unggahan spesial terbaru dari kakak Rizky Bilar yang memvideokan suara BBL. Masya Allah, banget ya! Kita lihat nih, di kalimat juga yang dituliskan oleh kakak Bilar, "Iseng-iseng gua tes suaranya bercengkok apa enggak?" Katanya, "Persahabatnya coba diperhatikan." Suara BBL yang direkam oleh kakak Rizky Bilar. Wow, Masya Allah suaranya BBL, nggak apa-apa segitu doang persahabat ya Mudah-mudahan tentunya ada cidukan dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita Langsung saja persahabat ya kakak Bilar Ini mengunggah sebuah postingan percakapan pesan yang mendef kakak Bilar Dan kita salfok dengan kalimat yang dilingkari oleh kakak Bilar Perhatikan sudah terdengar suaranya, bagusan BBL daripada papanya. Hmm, katanya tuh, <laughs> makasih yang udah speak up. Katanya tuh, persahabat ya, masya Allah, mudah-mudahan saja. Tentunya BBL menjadi penyanyi juga yang hebat, dan tentunya kita doakan saja.